Tidak mengira Orang yang kuharapkan Seperti ibuku Ternyata Ibu kandungku Bu, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku tidak ingin melihat wajah Bu Mangkala. Aku pergi dari sini. Ayo pergi, Bu. Ya sayang. Pak Inspektur, atas tuduhan dari pelecehan mental dan juga fitnah, tolong tangkap dia sekarang. Ayo. Biarlah, Jakdis. Kehukuman apa yang lebih buruk dari dibenci anaknya <San> Ayo kita pergi dari sini Baik Ayo sayang Kamli Tolong hentikan putriku Aku harus menghentikannya Selama 12 tahun terakhir Keberuntungannya telah menipu dirinya Dan sekarang semua lebih baik baginya Dan ternyata Bibi juga ingin menghalangi hal itu Jika Bibi memang sangat menyayanginya Kenapa Bibi jauhkan dia dari keluarganya sendiri? Kenapa kau menjauhkan dia dari kebahagiaannya? Kau bilang dia adalah putrimu tapi kau juga membuatnya membayar semua itu Memalukan Limboli mengatakan hal yang benar Kau sangat jahat Benar-benar jahat Ayo kita pergi puskat Dramanya sudah selesai nak Ayo kita pergi Nimboli putriku Nimboli Nimboli putriku himbo buat kami menunggu lama. Apa kabarmu, Bu? Kabarku baik. Dimana anak laki-laki? Hah? Setidaknya si Pam seharusnya ada di sini. Di rumah, Nimboli Nimboli, kau tahu kami sudah lama menunggu Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja Bagaimana kabarmu? Kami juga baik-baik saja Nimboli, jadi kau sudah tahu kalau aku saudaramu? Apakah kau merasa senang? Semoga Dewi memberkati mereka dengan kebahagiaan Semoga semua orang bahagia Mari kita berdoa kepada Dewi ha? Ayo Yang bisa kukatakan padamu Aku tidak memiliki kata-kata Maupun persembahan luar biasa Demi menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu Dewi Aku hanya akan bersujud di hadapanmu Dan berdoa kepadamu Kau telah bermurah hati Kau telah bermurah hati. Akhirnya, kau telah mengembalikan kebahagiaan keluarga ini. Kamu hormati cinta Anandi untuk anaknya. Terima kasih banyak, Dewi. Kemarilah, sifam. ikut denganku Ayo Apa ini ayahku? Sif aku telah berjanji untuk membawa kedua anak kita ke hadapanmu suatu hari nanti Nandini Sif Dan ini Sifam Berkatilah anak-anakmu Semua kebahagiaan mereka telah dirampas karena mereka berpisah Nandini harus diberkati Untuk mendapatkan kembali setiap momen dan setiap hal yang dia lewatkan Kebahagiaan dan kebersamaan Harus mereka miliki untuk selama-lamanya Nimboli Kami membuat semua ini untukmu Bagus kan? <laughs> ini aku dan ini. Ayo minum dulu susunya Kalau tidak nanti dingin Ini Sifat hmm? Nimboli Sayang Besok adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertamamu berada di rumah ini sebagai putri keluarga ini. Dan aku ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk kedatanganmu. Katakan, kau ingin apa? Aku hanya ingin mulai besok, ibu memanggilku Nandini. Bukan lagi Nimbole untuk selamanya. Dan bukan hanya aku. Untuk selanjutnya semua orang akan memanggilmu nanti Semua orang akan senang memanggilmu dengan nama itu. Aku sudah menghabiskannya, Bu. Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku sangat ingin mendengarmu memanggilku Ibu. Terima kasih sayang. Kenapa sejak awal kau tidak bilang padaku Bahwa kau adalah ibu kandungku Karena Bu Manggala bilang kepadaku bahwa Kau sangat membenci ibu kandungmu Aku merasa sudah kehilanganmu nak Aku tidak ingin kehilanganmu lagi Oleh karena itu Aku menuruti Bu Manggala dan memutuskan untuk tidak memberitahumu apapun. Tapi maksudku kenapa Bu Manggala melakukan ini pada kita, Bu? Lupakan masalah ini kita akan bicarakan di lain hari. Hmm? Kau pasti mengantuk kan? Sekarang tidur ya. Ayo, aku akan menidurkan kalian. Ayo. Tidurlah sayang, ibu ada bersamamu. Jangan takut sayang, Dewi menjagamu tidurlah tidur sayang di antara bunga tidurlah tidur sayang di antara bunga mimpikan semua yang indah dan Senang, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali sebahagia ini.